hanya dua orang dari dua tempat yang bisa bicara baik-baik, entah India atau Pakistan. Temanku banyak di India. Harusnya kuakui, India negara yang indah sekali, terutama Mumbai. Indah sekali. Artis favoritku, dia juga ada di sana. Kau datang ke negara kami, kami merasa senang. Nah, ini manisan dari negara kami. ucapkan terima kasih. Aku juga senang bertemu dengan Bapak. Bisa kami ada di dekat sini. Ayo ikut dengan kami. Kita bisa makan dan juga minum lassi. Iya, ya. Benar. Ayo. Ayo. Para penumpang, pemeriksaan dilakukan di pos pemeriksaan. Siapkan dokumennya. Ayo siapkan. Paspor ataupun visa dan aku masuk Pakistan secara ilegal dan ini bisa kacau aku harus cari, -cari jalan keluar. Ayo berangkat Pak. Aku harus lewati pos pemeriksaan atau aku bisa ditangkap. sini Pak ke, ke desaku desa apa Daska kau tinggal di daska putriku dia hilang Pak dan aku sedang mencarinya tapi aku tidak bisa menemukannya tunjukkan paspormu Ayo Adep. Kalau begitu ikutlah dengan kami Ayo Ikut kami Pak, aku Ayo, ayo. ikutlah dengan kami Hari ini pemeriksaannya sangat ketat. Mereka juga memeriksa paspor. Untunglah pemeriksanya tidak sampai sini. Jika aku ketahuan bahwa bocah India ini semua akan gawat, aku akan mengantarnya ke Kertarku naik bis. Kau adalah orang India. Yang datang ke Pakistan lewat sungai untuk mencari putrimu, Belum tentu anak itu sampai Pakistan. Setelah jatuh di sungai, mungkin dia tenggelam. Eh, hey, diam! Jangan bicara seperti itu. Kulfi adalah putriku Dan dia masih hidup. Kau mengerti? Jika kematian menjemputnya, maka aku akan menghalangi kematian itu ada di sini di Pakistan dan aku yakin itu kok siapa kau bekerja untuk siapa aku bekerja sebagai musisi Namaku musikka singkil silahkan kau bisa mencarinya di internet Orang mengenalku dengan julukan SSK Begitukah? Celebrity Bagaimana kami bisa percaya kalau Kau adalah SSK Bagaimana jika kau ini adalah pendiru SSK Bahkan mata-mata juga menyamar Ayo-ayo jurusan Kartarpur Kartarpur Ayo, kawan kecil Ayo, kendaraan ini bisa mengantarmu sampai Kartarpur Rufi tidak kutemukan. Pak aku, aku harus ke toilet. Aku tidak tahan lagi. Ayo. Takup dia! Suara nyanyian ayahku, Pak. Sungguh. Kawan kecil, jika ayahmu di sini, kita pasti bisa melihatnya. Aku tidak tahu, Pak, tapi aku dengar nyanyiannya. Oh, astaga. Iya, iya. Aku tahu. Aku tahu tuh. Silakan. Akhirnya aku sampai di Gurtuara di Kartarpur. <tuh> Ayo, ya. Pak berhenti, Pak berhenti. Mana paspornya? Tidak ada paspor. Sekarang kami tidak membawanya. Tapi bocah ini dia harus kembali ke Gurduara di Kartarpur, Pak. Dia harus sembahyang di sana baru dia akan bisa kembali ke negaranya India. Izinkanlah dia pergi, Pak. Eh, tunggu, tunggu dulu. Kau bilang apa tadi? India. Maksudmu anak ini kembali ke India setelah dia berdoa di Gujarat, begitu? Uh, be -be Begini Pak, uh, bisnya jatuh ke Sungai Ravi dan dia terdampar di Pakistan. Dia harus kembali ke negaranya di India. Apakah aku harus percaya hanya karena kau bilang begitu? Huh, tidak bisa kalian tunggu di sini segera telepon halo iya pak apa gadis India dia sampai di Pakistan karena di sungai setelah bisnya kecelakaan iya tolong kirimkan fotonya secepatnya Halo, Pak. Halo. Kulfi. Syukurlah. Bersyukurlah pada Tuhan. Walau mengalami kecelakaan, tapi dia tidak terluka. Kau baik-baik saja, kan, nak? Pak Tuntuna sudah merawatku dengan sangat baik. Maksudnya dia, Pak Tuntuna. Dia berasal dari Daska. Ah desa ini bisa mengenalinya dia yang merawat bocah itu atas nama India aku berterima kasih padamu bisnya mengalami kecelakaan di dekat Gurdaspur saat itu dia sendirian di dalam bis kami sudah berusaha untuk menghubungi ayahnya tapi sampai saat ini belum bisa jangan takut kawan kecil mereka bisa mengantarmu pulang. Maaf Bu, bolehkah aku ke Gurtuara dulu? Maksudku Gurtuara di Kartarpur. Dia dari India ingin ke Gurtuara di Kartarpur. Jika dia pulang tanpa sembahyang dulu, tujuannya tidak tercapai. Terima kasih Pak. Berkat Bapak kami bisa mengantarkan kembali sampai tujuan. Lalu memulangkannya ke negaranya. Terima kasih, Pak. Semoga diberkati, nak. Hati-hati di jalan, ya. Ya. Kami sangat berterima kasih atas bantuan semuanya. Tidak usah berterima kasih. Kami senang bisa menolong. Ayo, Kulfi. Aku senang bertemu dengan kalian semua. Setelah pulang ke India, aku akan cerita tentang kalian. Jaga dirimu ya, Kulfi. Salam.